dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Eight Swords, ataupun delapan pedang. Untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan resmi mendadak di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo. Di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki kesuksesan serta keuangan yang sangat meningkat di bulan Februari tahun 2021 atas hasil kinerja dan jeripayanya yang ia lakukan selama ini dan di bulan Februari juga seorang Virgo akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam kategori kehidupan meskipun mendapatkan penurunan kesehatan ataupun akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik offshore Secara umumnya, kenaikoh itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini keuangan kehidupannya akan meningkat atas jeruk payah yang ia lakukan selama ini. Dan di bulan Februari ini tanpa Virgo sadari, keuangannya akan meningkat, kehidupannya akan meningkat, yang dimana didukung oleh seorang pasangan, dan didoakan oleh seorang pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umum di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa orang yang berkuasa orang yang berpengaruh orang yang mempengaruhi dan orang yang sangat berarti di dalam kehidupan dan jika di Emperor kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan meskipun mendadak di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seseorang yang berarti dalam kehidupannya adalah merupakan pasangan yang mendorong seorang Virgo agar lebih giat dan lebih giat lagi di dalam berusaha untuk meningkatkan keuangan. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ten of Sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di mana digambarkan sini Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2021. Dikarenakan di sini seorang Scorpio akan bekerja dengan diri sendiri, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain ataupun tanpa bergantung kepada orang lain. Di sini dikarenakan seorang Scorpio mendapatkan karma baik, yang dimana seorang Scorpio pernah mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai di dalam kehidupan dan disinilah akan berdampak positif serta akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021 tanpa Scorpio sadari. Dan untuk support energinya adalah.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 Dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan support dukungan dan doa dari orang terdekat, orang tua Scorpio sendiri, yang dimana di sini berdasarkan seorang Scorpio pernah mengalami pengkhianatan di masa lalunya, dan disinilah seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang mendadak dan karma, baik di bulan Februari tahun 2021 dan untuk zodiak yang ketiga adalah pentakel ataupun dua poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2021 di sini digambarkan keuangan kehidupan seorang Pisces di dalam kondisi nyaman dan stabil dan di bulan Februari ini seorang Pisces mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan dan di disini seorang Pisces akan bertemu seseorang tanpa Pisces sadari Seseorang tersebut akan memberikan sebuah jalan untuk membuka pintu, meski dan mendapatkan sebuah keuangan yang sangat meningkat di bulan Februari tahun 2021 Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan ataupun satu usaha yang dimana di sini sangatlah bertampak positif kepada keuangan serta kehidupan seorang Pisces yang secara mendadak dan tanpa Pisces sadari, dan untuk support energinya adalah.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 Dan di sini seorang orang tua Pisces, sahabat Pisces akan selalu mendoakan yang terbaik kepada seorang Pisces di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu doyan pro kita gabungkan dengan jendela yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang orang tua, sahabat, serta kerabat seorang Pisces sangat berpengaruh di dalam kehidupan Pisces. Yang dimana di sini mereka-lah yang menonton serta memberikan masukan kepada seorang Pisces akan mendapatkan rezeki dan bertemu seseorang di bulan Februari tahun 2021 yang berdampak positif kepada keuangan dan kehidupannya. Untuk zodiak yang keempat adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang sama mendadak di bulan Februari tahun 2021 dan tanpa ia duga-duga. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bekerja tanpa memikirkan hasilnya terlebih dahulu dan di sini seorang Gemini melakukan sebuah usaha ataupun karya yang dimana disini dikategorikan bekerja sama ataupun berpartner dengan orang lain yang tanpa Gemini sadari akan menghasilkan keuangan yang sangat bagus dan peningkatan rezeki di bulan Februari tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasanya setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan membuahkan hasil yang maksimal yang dimana sini seorang Gemini akan terkejut melihat hasil atas kinerjanya sendiri dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umum, page of Cups itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di bulan Februari tahun 2021 atas usaha yang ia miliki, yang dimana di sini tujuan seorang Gemini adalah membahagiakan seorang anak dan membanggakan keluarga Gemini sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Gemini mendapatkan doa, support, serta doa dari seorang anak dan keluarga Gemini sendiri. Dan jika kartu DM perlu, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok sebuah keluarga, seorang anak merupakanlah sosok yang sangat berpengaruh dan menjadi penyemangat kepada seorang nomini untuk mendapatkan keuangan serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendarat di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo, selanjutnya Scorpio, selanjutnya Pisces, dan selanjutnya zodiak Gemini.